Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi dengan kami di channelnya DM seputar kesehatan Kali ini saya akan membagikan 6 manfaat dari buah naga Buah naga adalah buah yang hanya tumbuh di daerah tropis dan subtropis seperti namanya, buah ini memiliki kulit menyerupai sisik naga dan bentuk yang menyerupai kaktus besar. Buah ini pun kaya akan zat gizi sehingga menawarkan banyak manfaat untuk kesehatan, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan gizi harian. Kandungan gizi dari buah naga Buah naga pitaya memiliki sejumlah varietas yang ditandai dengan perbedaan warna kulit dan daging buahnya. Di Indonesia, ada dua varietas atau jenis buah ini yang umum ditemukan, yaitu buah naga merah dan buah naga putih. Meski memiliki warna yang berbeda, keduanya memiliki kandungan gizi yang hampir serupa. Berdasarkan data komposisi pangan Indonesia, kandungan zat gizi buah naga merah 100 gram adalah sebagai berikut. Air, 85,7 gram. Energi, 71 kal. Protein 1,7 gram, lemak 3,1 gram, karbohidrat 9,1 gram, serat 3,2 gram, abu 0,4 gram, kalsium 13 mg, natrium 10 mg, kalium 128 mg, fosfor 14 mg, zat besi 0,4 mg, zinc 0,4 mg vitamin b1 5mg vitamin b2 0,3mg niacin atau vitamin b3 0,5mg vitamin c1mg tak hanya kandungan di atas buah ini juga mengandung vitamin dan mineral lainnya seperti vitamin E dan magnesium selain itu Cleveland Clinic menyebut dua ini juga mengandung likopen yaitu senyawa dari kelompok karotenoid yang memberikan warna merah pada buah Likopen memiliki sifat antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas sebagai penyebab munculnya berbagai penyakit Selain likopen, buah ini juga mengandung senyawa antioksidan lainnya yang penting bagi tubuh yaitu betalain dan hidrosi Berbagai manfaat buah naga untuk kesehatan Berdasarkan kandungan gizinya, berikut adalah manfaat dan khasiat buah naga termasuk yang merah, untuk kesehatan Anda 1. Menjaga Kulit Kencang dan Elastis Buah naga adalah sumber antioksidan yang baik karena tingginya kandungan vitamin C serta berbagai senyawa bioaktif di dalamnya. Sementara itu, antioksidan sangat penting untuk menjaga kulit tetap kencang dan elastis sehingga dapat membantu mengurangi tanda penuaan kulit. 2. Mengurangi Risiko Kanker Senyawa antioksidan di dalam buah ini, baik dari likopen maupun hidroscinamates juga memiliki khasiat untuk membantu mencegah kanker. Beberapa penelitian menemukan fakta bahwa mengonsumsi makanan mengandung likopen dapat mengurangi risiko beberapa jenis kanker, termasuk kanker prostat, kanker payudara, dan kanker paru. 3. Meningkatkan Kesehatan Jantung Buah ini juga dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung Anda. Konsumsi buah naga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, sekaligus meningkatkan kolesterol baik. Ini bisa terjadi karena kandungan likopen, betalain, serta serat yang ada di dalam buahnya. Tak hanya itu, biji yang ada di daging buah ini pun kaya akan lemak omega 3 dan omega 9 yang baik untuk kesehatan jantung, sehingga dapat membantu mencegah penyakit jantung. 4. Mengontrol kadar gula darah Kandungan serat dalam buah ini juga dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Serat bisa menekan lonjakan gula yang terjadi setelah seseorang makan makanan dengan indeks glikemik tinggi. Tak hanya itu, penelitian yang dipublikasikan di jurnal Kloss One pada tahun 2016 pun menemukan fakta bahwa pitaya dapat melawan resistensi insulin pada tikus, yang merupakan salah satu penyebab diabetes. 5. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Mengonsumsi buah ini juga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Manfaat ini bisa diperoleh karena vitamin C serta senyawa antioksidan lainnya yang terkandung di dalam, baik buah naga merah maupun putih. Antioksidan membantu tubuh Anda mencegah kerusakan sel yang merupakan penyebab munculnya berbagai penyakit. 6. Meredakan batuk dan flu Sejalan dengan khasiat di atas, khasiat buah naga juga dapat membantu meredakan batuk dan flu karena kandungan vitamin C di dalamnya. Meski ini bukan pengganti obat, tetapi khasiat buah naga dapat membantu meringankan gejala. Pasalnya, mengonsumsi makanan atau buah mengandung vitamin C dapat memperkuat sistem kekebalan, demikian ulasan seputar kesehatan, dari kami dan sampai jumpa lagi, di seputar kesehatan berikutnya semoga bermanfaat, dan terima kasih.